Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, pekerjaan, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang libra di bulan September tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kepada kartu kesehatan seorang libra di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang libra di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang libra di bulan September tahun 2020.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 false of sword ataupun empat pedang. Secara Moonfall of Sword itu diafikan menemukan kekuatan di dalam diri sendiri saat semuanya sedang terganggu ataupun membutuhkan suatu refleksi dan menenangkan diri sendiri. Jadi di sini kelihatan kesehatan seorang Libra di bulan September tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di satu sisi ia mendapatkan beban pikiran dan coba kepada pikirannya yang sangat berat di bulan September tahun 2020 sehingga di sini seorang Libra perlu sebuah piknik Ataupun refleksi diri untuk menenangkan pikirannya, dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah page of sword Secara umumnya, page of sword itu diberikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan kesehatan apa-apa, namun di sini ia mendapatkan beban pikiran di mana seorang anak Libra akan mengajak seorang libra piknik dan mengajak seorang libra untuk merefleksikan diri serta menenangkan diri sejenak ke suatu tempat ataupun yang dikategorikan refreshing yang dimana bisa menghilangkan beban pikiran seorang libra di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita kartu keuangan seorang libra dan kartunya adalah Eig Open Tagel ataupun delapan koin. Secara umumnya Eig Open Tagel itu diartikan mulai menghargai hidup, mulai menghargai proses serta bersungguh-sungguh di dalam bekerja ataupun bersungguh-sungguh di dalam mencari kehidupan yang bertujuan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan disini sini menggambarkan. Keuangan seorang Libra di bulan September tahun 2020 itu tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Pengeluarannya pendapatan tidak akan mengalami gangguan. Dan di sini seorang Libra dapat mengkontrol keuangannya lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Libra sedang berusaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Di mana di sini seorang Libra menjalankan proses ataupun usaha untuk menunjang keuangannya. Dan untuk support energinya adalah... King of One, secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di mana di sini seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di satu sisi seorang Libra menjalankan usaha agar keuangannya lebih bagus lagi. Di mana seorang orang tua ataupun seorang sahabat Libra memberikan masukan kepada seorang Libra agar bersungguh-sungguh di dalam bekerja, sehingga sangat berdampak positif kepada keuangannya di bulan September tahun 2020. Dan untuk kartu karir pekerjaan seorang Libra di bulan September adalah 3 of 1 ataupun tiga tongkat. Secara umumnya, 3 of 1 itu diartikan belajar melepas sesuatu karena di sini kita tidak bisa melakukan semuanya secara bersamaan. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Libra di bulan September tahun 2020 itu mengalami peningkatan Dikarenakan di sini seorang libra berusaha membuka usaha sampingan di mana usaha tersebut ia lakukan ataupun ia kerjakan secara sungguh-sungguh dan di sini seorang libra mempercayakan kepada seseorang yaitu anggota keluarga ataupun pasangannya karena di sini seorang libra memiliki pekerjaan intinya dan di sini karirnya akan mencoba berusaha membuka usaha sampingan dan untuk support enerjinya adalah kenaik of one. Secara umumnya, kenaik of itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan berusaha mencoba membuka usaha sampingan, di mana usaha sampingan tersebut diurus oleh seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, tidak lain adalah seseorang kerabat, sahabat, ataupun anggota keluarganya. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan September adalah... Seven of Cup ataupun tujuh piala. Secara umumnya Seven of Cup itu diartikan memiliki banyak keinginan, memiliki hasrat yang banyak sehingga di sini seorang Libra akan gagal fokus kepada yang satu. Jadi di sini menggambarkan asmara seorang Libra di bulan September tahun 2020 ia ingin memiliki banyak pasangan, memiliki hasrat banyak pasangan dan di sini sedang mengimpikan mendapatkan banyak pasangan di bulan September tahun 2020. Namun di sini di dalam kategori ini merupakan suatu angan-angan belum kejadian dan untuk support energinya adalah King of Cup Cara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun yang sudah dewasa di dalam kategori ini bisa dikategorikan seseorang yang lebih tua dari libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang libra memiliki angan-angan untuk memiliki pasangan yang lebih dari satu, yang dimana seorang libra akan gagal fokus kepada pasangannya yang sekarang. Dan di sini seorang orang tua libra sendiri memberikan masukan agar seorang libra tidak melakukan hal itu dan mengurungkan niatnya. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Default. Secara umum default itu diartikan permulaan awal mula ataupun ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan jika kartu default kita gabungkan dengan kesehatan seorang Libra di sini menggambarkan kesehatan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun mendapatkan banyak beban pikiran di mana seorang anak mengajak seorang Libra agak piknik dan menenangkan diri. Dan default di sini menggambarkan permulaan dengan piknik dengan seorang anak ataupun awal mula untuk mendapatkan ketenangan dalam pikiran yaitu pergi bersama seorang anak dengan tujuan menenangkan pikiran dan jika kartu default kita gabungkan dengan keuangan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra sedang menghargai proses ataupun sedang berusaha bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan keuangannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dimana seseorang ataupun seorang sahabat ataupun bisa dikategorikan seorang kerabat memberikan masukan kepada seorang libra agar lebih sungguh sungguh lagi agar mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan the full di sini menggambarkan permulaan yang dilakukan oleh seorang libra adalah dengan bekerja sungguh-sungguh di mana tujuannya untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dan jika kartu the full kita gabungkan dengan kartu-kartu di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan karir ataupun mempunyai ide untuk membuka usaha sampingan di mana seorang Libra mempercayakannya kepada seorang kerabat ataupun saudara yang usianya di bawah 30 tahun dan deful di sini menggambarkan seorang Libra berusaha memulai usaha sampingan yang sangat mendukung dan sangat menunjang karir pekerjaannya lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020 dan jika the deful kita gabungkan dengan Hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan seorang Libra memiliki angan-angan untuk memiliki pasangan lebih dari satu, dimana seseorang orang tua memperingatkan Libra untuk mengurungkan niatnya the deful di sini menggambarkan seorang libra memang memulai angan-angan dan memulai awal berangan-angan untuk memiliki pasangan lebih satu, namun di sini seorang-orang orang tua berhasil mencegah dan memberikan sebuah saran kepada seorang libra agar memulai hubungan bersama pasangan dengan mencintai kekurangan sehingga di sini kebahagiaan akan ditemukan oleh seorang libra bersama pasangan di bulan September tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Libra di bulan September itu berada di angka 4, 48, 83, 37, dan 70. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Ramalan Libra di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu masih Ramalannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalam.